serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya menemani santai kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita sampai tiap ya, keper pertama kita lihat tersebut sebuah unggah spesial yang kita dapatkan tentunya ini adalah momen ketika Leslar hadiri Acara ulang tahun anaknya Pak Ferry bersahabat ya, wow. Leslar, ini bertemu dengan pemain Genta tabuana, masya allah. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, sukses untuk idola kesayangan kita. Mungkin tersebut dari post oleh akun Instagram HP Kentang Kota Sultan. Ada kalimat caption yang dituliskan. Selamat pagi matanya kayak panda katanya tuh masya Allah banget ya, duh mengemaskan hingga banyak komentar juga yang diberikan. Salah satunya dari akun Ml City Marlia mengatakan pagi juga Salfok sama yang mungil emes katanya tuh, duh cute banget persahabat ya selalu saja para pecinta lestar ini Salfok dengan si mungil Bunda BBL ya masya Allah yang sangat mengemaskan mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia amin selanjutnya para sahabat kita lihat juga keunggahan dari lasti sebelumnya ini semalam mengunggah sebuah postingan foto cute bareng suami tercinta ya masya Allah komen ini foto suit Lesti dan Rizky bila dan di postingan tersebut banyak komentar tanggapan yang diberikan para sahabat ya ini ada Tisabiani yang ikut berkomentar Gema sambil kasih love hitam pas ya luar biasa banget, dan tentu disitu juga ada komentar dari stylistnya nih. Kak Wanda Hara juga, masya Allah, ikut berkomentar memberikan love ini banyak banget. Love ya, sambil ada kalimat yang dituliskan love you, katanya. Secinta itu, Kak Wanda Hara kepada Lesti, masya Allah, semakin bangga dan bahagia banget. Alhamdulillah, banyak sekali. Orang-orang baik, orang-orang hebat yang mendukung, yang mendoakan dan mensupport idola Kesayangan kita. Di sini juga persahabat ya kita lihat ada komentar dari Bang Rico sirnaga bersama dari Kardus Sinaga berkomentar langsingan si Bilarina katanya tuh masya Allah banget ya kakak bilang katanya langsingan. <laughs> doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan tetap kompak dan solid mendukung idola kesayangan kita selanjutnya, ada sebuah unggahan dan postingan juga persahabatan dari IGS-nya di Alessi Kejiore, ini jam yang lalu mengunggah sebuah postingan yang diunggah oleh Kak Loli ya. ada sebuah ucapan juga, thank you for coming Alessi Kejiore, Trisky Pilar tuh, Kak Loli aja ini menyampaikan terima kasih kepada Leslar yang sudah hadir ke acara 7 bulanan Kak Loli Persahabat ya semakin bangga aja Mudah-mudahan Silaturahmi hubungan pertemanan Leslar dan AHA Terjaga dengan baik, amin Ya robbal Alamin Dan untuk kabar berikutnya juga persahabat perhatikan Ini ada kabar yang sangat Membanggakan banget ya di Langit Musik Langit Musik Top 50 Dangdut Ini November 2021 Alhamdulillah lagu andalan Milik Lesti Kejora dengan berjudul "Kulafas Dengan Ikhlas Mampu jawara di langit musik top 50 ya Ini suatu kebanggaan banget Dan Alhamdulillah pencapaian yang sangat luar biasa Dari Dede Alessi dengan lagu "Kulafas Dengan Ikhlas Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang mendukung karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Unggian tersebut pun ini diposting kembali atau diripas kembali oleh Anggun Sandal Putih, anskor biliar. Kalimat kaisan pun dituliskan di pasangan tersebut. Selama derek elastik kejora, satu lagi pencapaian lagu Kulepas dengan ikhlas. Masya Allah banget ya. hingga komentar banyak diberikan. Tentu komentar yang sangat positif. yakni dari Anggun Musriah Himori 55 mengatakan di kolom komentar. Kalau lihat yang begini senang banget, teruslah berkarya deh. Katanya tuh ada juga komentar lain dari akun wajina Hendang. Alhamdulillah, Yamin ikut senang. Katanya tuh masalah banget, nyam. Bangga banget ya, para sahabat. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan tentunya karya-karya terbaik nih dari Dedek Oles Kecioran ke kabar berikutnya, perhatikan juga di sini ada kabar yang tentu membuat kita semakin geram bersahabat ya. Perhatikan di kabar yang diunggah oleh Nova Tablet Official atau Tablet Nova Official di sini tentunya mengabarkan soal les persahabatnya sebelumnya ada kalimat kalian tuliskan. Kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali diusik oleh netizen bertangan jahat. Sebab, BBL yang masih di dalam kandungan didoakan meninggal. Sebagai suami siaga dan calon ayah, Bilar tak tinggal diam. Ia mendatangi polo metro dan melanjutkan laporannya, swift left you untuk lihat cerita lengkapnya. Kita doakan semoga Lesti dan BBL selalu sehat hingga proses persalinan. Amin. Sebelumnya persahabatnya di gambar ini ada suatu kalimat juga kembali datangi Polda Metro Jaya Rizky Bilar siap penjarakan netizen yang doakan BBL meninggal ini yang membuat kita geram banget persahabat ya kembali netizen tentunya tidak punya sopan santun dan punya, tidak punya akal persahabat, ya mendoakan BBL sampai segitunya kita lihat ke slide berikutnya Rizky Bilar kembali mendatangi gedung di cream. Polda Metro Jaya, ia melanjutkan laporan atas kasus dugaan pengancaman melalui media sosial. Untuk berikutnya, perhatikan juga. Ini sampai mengancam, mendoakan anak yang sedang dikandung supaya meninggal. Menurut saya, ini hal yang harus diperkarakan. Tidak bisa saya diamkan karena ini menyangkut istri saya, Ujar Rizky Bilar. Tuh, persahabat ya. Untuk menyangkut istri, Rizky Bilar siap-siaga persahabatnya. Ini adalah salah satu bukti bahwa kakak Bilar sangat bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya. Kita lihat juga ke slide berikutnya. Menurut Bilar, pengancaman tersebut sangat berdampak pada psikis Lesti Kejora apalagi kini ia sedang hamil tua. Tuh, ini simak di garis bawah hiper sahabat, ya Menurut idola kesayangan kita Rizky Bilar Pengancaman tersebut itu sangat berdampak pada psikis Lesti Apalagi kini tentunya dedek Lesti sedang mengandung sedang hamil tua persahabat ya Dan kita lihat juga ke slide berikutnya Walau Lesti tak pernah cerita Bilar mengaku khawatir Ia hanya berdoa agar istri dan calon anaknya baik-baik saja Masya Allah banget ya, adalah kesayangan kita, tetap tegar, tetap sabar, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat juga persahabat keunggahan selit berikutnya. Mudah-mudahan Lesti kuat, tidak akan pusing memikirkan hal-hal seperti itu. Baby L juga pas lahir nanti bisa jadi anak berbakti pada orang tua. Bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa. Amin, masya Allah, banget ya tentunya kita sebagai fans sejati. Yuk, sama-sama kompak dan solid menjadi garda terdepan Leslar. Mudah-mudahan di dalam kesayangan kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan tentu kebahagiaan. Amin. Hingga banyak komentar dan tanggapan yang diberikan, yakni dari akun Instagram. Netizen, skor Indo aja, mengatakan netizen kurang adab dan didikan orang tua, mendoakan orang lain hal yang buruk, akan kembali ke yang doa. Penjarakan aja netizen, jangan mau diajak damai, biar tahu rasa. Di media sosial sok gerang dipenjarakan nangis-nangis katanya tuh, ini tentunya kita mendukung banget persahabat, ya apa yang dilakukan oleh kakak Bilar, untuk melanjutkan laporannya, yuk sama-sama doakan, mudah-mudahan dipermudah dan diperlancar semua urusan. Lesti maupun Kakak Rizky Pilar, ada juga komentar lain diberikan dari akun Amal Satu Kalau nggak salah, ancaman pembunuhan juga. Kalau kita nggak suka sama seseorang, jangan dilupakan di media sosial. Kasihan dia lagi hamil, hashtag Indonesia Darurat akhlak Terus dia ya, Darurat Ahlak, katanya tuh. Memang ini tentunya harus diproses jangan kasih ampun lagi persahabat ya. Yuk sama-sama kita harus bersosial media dengan baik dan benar. Jangan sampai kita tentunya mau fitnah, menyudutkan apalagi mendoakan yang tidak baik persahabat ya. Sebagai hati harus tetap positif dengan satu tujuan mensupport, mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita, Dedek Lesti dan Kakak Rizki Bila. Selanjutnya, perhatikan juga bersahabat ada sebuah unggahan spesial dari IGS-nya e Pak Ferry. Pak Ferry mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan Leslar. Ada sebuah ucapan kalimat. Mayani selimut buat dedinya di mobil, makasih om Rizky Dilar, tante Les digejora. Wow, masalah banget ya. Leslar kasih kada selimut untuk... Anaknya Pak Ferry yang sudah berulang tahun. Masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah dan semuanya dipermudah. Tentu kita selalu positif thinking aja para sahabat. Ya. tahan tentunya mendoakan yang terbaik pokoknya untuk idola kita Lesti dan Rizky pilar Masih menunggu kejutan, kabar baik dan kabar selanjutnya. Jangan kemana-mana, total stay cool. Dan pentingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat. seputar Leslar tentunya.